Baik Gading Marten maupun Luna Maya belum mengonfirmasi bahwa keduanya akan menikah, atau bahwa Gading Marten telah memeluk Islam. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa Gading Marten dan Luna Maya merupakan pasangan yang dikenal oleh masyarakat Indonesia. Keduanya telah bekerja sama dalam beberapa proyek dan terlihat dekat satu sama lain, namun. Sampai saat ini, keduanya hanya diketahui sebagai rekan kerja, dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka akan menikah atau bahwa Gading Marten telah memeluk Islam. Jadi, untuk saat ini, kabar tentang Gading Marten yang direstui oleh ayahnya untuk memeluk Islam dan menikahi Luna Maya hanyalah sebuah gosip yang tidak didasarkan pada fakta. Sebaiknya jangan percaya terlalu mudah pada kabar-kabar seperti ini dan selalu pastikan untuk memverifikasi kebenaran informasi terlebih dahulu sebelum membagikannya kepada orang lain.